Bapak-Ibu yang saya hormati, menu yang selanjutnya adalah timeline kelas. Di mana di dalam timeline ini, kita dapat menuliskan status di dalam kelas kita sendiri. Contoh, di sini ada kelas jaringan 7A. Kita bisa melihat atau menuliskan komentar di timeline kelas ini. Contoh, ini adalah kelas terbaru di MTSN 5 serang maka nanti sistem akan membagikan status ini dan kemudian bisa dikomentari atau bisa di like oleh siapa saja yang tergabung di dalam kelas jaringan 7A ini